For something to let it go to waste, with everything at stake. Mm -hmm. I thought I would take it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama saya di channelnya Derosa Auto Terima kasih banyak Karena uh, sudah menonton channelnya Derosa Auto Untuk teman-teman yang tetap masih stay di channelnya Derosa Auto Oke Untuk memilih sebuah kendaraan Banyak beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ya. Terutama adalah dari segi budget Maintenance Pajak dan juga Resale Value Hal-hal nah, tersebut Harus teman-teman perhatikan untuk Memilih atau membeli Kendaraan, terutama Kendaraan-kendaraan yuskar -kendaraan, uh, car Betul ya ini. Betulan, sekarang ah, Saya lagi ada di showroomnya Mahardika Motor Yang ada di Karawaci Imam Bonjol Kita langsung ketemu dengan Pemiliknya yuk halo, nah oh iya, ini orang yang butuhlah. halo, selamat ya. siang. siang Eri pak. Iya. ada yang bisa dibantu <suara> pak? Iya. <suara> <suara> oke bu. iya. Uh, saya kebetulan dari Deros Auto, iya. ya bu ya. Uh, mau kita coba bagi-bagi informasi iya. seputar stoknya oke. showroom Mahardika Motor itu. iya, betul. Ya. Nah, boleh sini sedikit ya. bu biar kelihatan oke okay. nah bu ya. untuk Mahardika sendiri showroomnya lokasinya di mana bu silakan ini lokasi bu. Jalan Imam Bonjol nomor berapa Karawaci, oh, Karawaci, ya? iya. oh, Karawaci Karawaci ya oh Karawaci Karawaci ya nah nanti berarti kalau dari McDonald tuh langsung tinggal lurus aja ya bu Betul. Ya? Nah. Ah. Berapa meter ini dari nggak enggak jauh kok, 100 meter lah 100 meter ya? Iya, Langsung arah ke Sari Asi ya? Betul Berarti ada sebelah kanan ya Bu? Iya, ya. Betul. iya, iya. betul sekali <laughs> Oh ya Bu, hmm? untuk stok-stoknya kira-kira ada apa aja Bu? Ini stoknya yang di Hah? sini ya ada Fortuner, VRChat 2019 iya. Pajero GLS-nya manual 2012 iya. Terus itu RAS, ya tipe G 2013 tipe G. Ah. Terus yang belakang itu Pajero uh, uh, Dakar ya. 2019 oh. sama Manny. Iya. Kalau yang ini Alphard <laughs> tahun 2016. 2016, ini Honda Apa? Jazz baru pak tahun 2012. Oh ya. iya, oke Bu kita mm. coba bahas satu-satu ya Bu ya? Boleh. Nah untuk di depan kita nih Bu ada Fortuner mm -hmm. nih Bu. Iya. Nah Fortuner tahun 2019, 2019 ya? Iya. Tipenya VRJet Tipenya ya, VRJet, iya VR betul. biasa ya? Mm -mm. Oh iya. Nah ini harganya kalau boleh diinformasikan diban harga berapa ya, Bu? ini kita buka harga ya buka itu iya. masih bisa nego itu 4lima untuk ininya tangan pertama hmm. dari baru alamat Karawaci kota Tangerang hmm. pajak dan 11 Oh ya. kilometernya berapa ya Bu ya kilometernya empat 34. 34.000 ya, ya betul. Nah, oh masih rendah ya Bu ya Iya untuk ukuran mobil 2019, diesel ya iya. solar, diesel solar ya <laughs> Nah, uh, terus kalau boleh tahu nih Bu, uh, pajaknya kalau 2019 seperti ini kena berapa ya Bu ya? Ini kurang lebihnya di atas 6. 6 jutaan ya? ya. Oh, 6 masih jutaan. terjangkau lah ya, untuk pemilik terjangkau. yang punya betul, Fortuner ya Bu ya? Iya. <laughs> uh -uh. Kalau untuk uh, yang punya Fortuner sih ya nggak mikirin pajak kayaknya Bu. Iya. Fortuner ya, Fortuner ya. <laughs> kan udah kelasnya beda. Kelasnya beda, betul ya, sekali betul ya kan? Nah, Fortuner ini teman-teman kebetulan uh, dia berplat B Tangerang ya, Bu ya. Iya. Tangerang Kota ya? Iya, Tangerang Kota. Nah, nah ini kebetulan platnya ganjil. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari Derosa Auto yang sedang mm. mencari Fortuner tahun 2019 dengan bernopol B Tangerang ganjil, ini bisa langsung ke showroomnya Mahardika ya, Bu. Iya. Ya? Mahrika, nah, auto. nah nanti juga showroomnya juga kita Cantumin di deskripsi ya Bu ya sama Bleh. nomor Ibu Iem ya Boleh Iya Siap, kalau gitu Oke, kalau kita ke sebelah lagi Bu <laughs> Kita lihat nih si putih Ini Pajero GLS Tipe yang bagusnya tapi manual GLS ya? Iya. Manual GLS. ya Bu ya? Iya Nah, ini barang langka sih kayaknya manual ya Bu Iya, langka Iya, ya? langka Jadi biasanya kalau teman-teman yang ada di daerah Suka di, nih sama di sini pun manual. Ada, tapi Hah? yang khusus fanatik manual nah, nah, Tapi 4 kali dua ya Bu? Iya bukan empat kali empat ya, bukan empat kali, kali 2, 2 ya. ya siap. nah, harganya sendiri berapa ya bu? ini kita buka harga ya, dua tiga puluh. dua ya? iya betul. Oh. teman teman dua tiga dapat nah, pajero. pajero. <laughs> ini untuk alamatnya jakarta. ya, alamatnya kebetulan nopolnya plat b jakarta. jakarta barat. genap ya bu ya? iya genap. iya. pajak bulan 10 pajak bulan sepuluh. Nilai pajaknya berapa ya, Bu? Ini kalau dilihat kemarin di STNK-nya 7 jutaan. 7 jutaan, Mungkin sudah ya? kena, kena progresif, kan? Oh ya yeah. yeah. biasanya memang uh, untuk Jakarta, Jakarta kena pajaknya lebih mahal. Satu nah, dua itu. Betul. Karena kilometernya ini, berapa, Bu? Kilometernya ini kurang lebihnya 120. 120? Masih rendah ya, Bu? Iya, yeah, masih. Iya. Yeah. Antik juga, nih. <laughs> <laughs> nah uh, kalau misalnya hmm. teman-teman dari Dirosa Auto mau mm -hmm. kredit nanti langsung kontak ibu aja ya bu. boleh nah, ya nanti kita hitungin betul karena memang kita uh, sementara kita cantumin harga cashnya aja dulu ya bu betul. ya harga tunai ya betul iya bebas riba bu <laughs> oke okay, bu ya kita iya. lanjut lagi ke sebelah, boleh bu ya ini kayaknya mobilnya SUV semua nih bu ya begini lah mobil <laughs> SUV sepertinya Begitu. nih iya. ini Toyota Rush tipe G tahun 2013. 2013 manual ya. atau matik? manual manual ya. Iya. Oke, nah ini Toyota Rush tipe G manual 2013. Mm -mm. Tangan oh. pertama dari baru. Nah. Alamatnya ini hanya A Serang Kota. A Serang Kota. Iya. Dan ganjil ya bu ya. Betul. Iya, Kilometer iya. tadi 100. Ini kilometernya 130an. 130an 130 ya. Iya. Nah, termasuk antik juga. Betul. Mobil juga mulus, kincung ya bu. Iya betul. <laughs> nah, harganya sendiri. Di kisaran berapa, Bu? Kalau kita buka sekitar 143. 143 ya. 143 juta sudah dapat mobil Toyota Toyota Taras. Ya. Nah, nilai pajaknya kalau sekarang boleh ini. 3 jutaan ya. Iya. Oh, agak lebih uh, lebih murah ya, Bu ya? CC-nya. CC ya. ratus ya, CC ya. 3 jutaan kurang lebihnya. 3 jutaan. Iya. Siap kalau gitu. Nah, ini juga Ban-ban semua masih oke, okay ya, Bu ya? Masih, masih ori semua kok. Siap pakai, masih ya, Bu. Masih orinya, iya. Masih Siap ori ya? pakai. Ah. Kalau di kita udah siap pakai. Siap pakai ya. Iya. Oke, okay, kalau gitu. Kita lanjut ke dalam yang lihat Pajero ya. Pajero, boleh? Okay. Nah ini dia nih Yang banyak dicari orang Iya mantap, iya, Bu, ya? mantap. Pajero Dakar Pajero Dakar Iya tahun ah. 2019 Tahun 2019 Tangan pertama dari baru Alamatnya Karawaci Tangerang Karawaci Tangerang iya. ya Bu ya Nah ini kilometernya berapa Bu? belas ribu Masih nah, antik kan? Masih antik ya Bu ya? Antik, Makanya ya. taruh di dalam nih Bu Betul <laughs> <laughs> nah. nah ini platnya juga saya lihat sih Ganjil, ganjil, ya, teman-teman yang cari Pajero, pelat ganjil, e -e, pajak bulan 8, pajak bulan delapan, lagi ulang tahun, bentar lagi ulang masih tahun, apa -apa, masih dua bulan lagi, masih dua bulan <laughs> lagi, cuma <laughs> ya tinggal win solution ya, Bu, ya, betul, kalau memang iya. mau beli ya, iya. Siap. Iya. Nah, Bu, kilometernya tadi sudah. Sudah. Nah, nilai pajaknya berapa nilai ya? Nilai pajaknya ini ya sekitar 7 jutaan. 7 juta yeah. ya. Teman-teman, nanti Wimin Solution sama Bu Iem, ini pajaknya kan bulan 8. Uh, uh. Estimasinya kurang lebih sekitar 7 kurang jutaan. Kurang sekitar kurang 7 pasti bisa turun kok nah, nah. Estimasi aja. Betul, betul, estimasinya ya. Nanti tinggal negosiasi aja. Nah, untuk harganya uh. belum di info nih, Bu. Untuk harganya ini 500 500 ya, kita bukanya 500 500 ya, nanti win-win solution masalah pajak ya Bu ya? Iya, sebenarnya masalah ini nih Nanti bisa lah, kita kan persiapan untuk itu Betul sekali ya, mobil juga masih mulus Mulus sekali lima belas 15000 Baru tapi second Iya Baru tapi second Jadi mobil second rasa baru, nah ini ada di Pajero Dakar ini ya Bu ya Iya Nah, ada apa lagi nih Bu, nanti coba kita lihat alpat kali ya Ini, lihat boleh dari belakang atau depan, Pak? Depan boleh, boleh belakang boleh. Uh -uh. Yuk. Kalau ini uh -huh, Toyota Alphard tahun 2016. Toyota tipenya, Alphard uh, 2016. Tipe G. tipe G ya, Bu? ya? Yeah. Oh, iya. Ini ATPM ya, Bu? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi, teman-teman yang lagi cari Alphard atau yeah. ada keluarga, saudara, ataupun kerabat yang sedang cari Alphard 2016. Nah, Mahardika Motor punya stoknya nih. Di harga berapa bu? Ini di harga 800. 800 ya? Ya. Nah, 800. Ah? Itu. Baca platnya. Ya? Platnya nopolnya cantik B12. Ya. SMI. SMI ya. Nah, kebetulan ini SPT, atas nama PT atau perorangan? Perorangan. Perorangan ya. Perorangan. Oh, domisili di? Domisili di Karawaci? Karawaci Palang, Palang oh, ini uh, masih plat Tangerang ya? Tangerang, Tangerang oh. Kabupaten mas. Iya, ya? tapi yeah. platnya nopolnya cantik nih <laughs> <laughs> Kilometernya berapa Bu? Kilometernya ini 35 35 ribu yeah. ya? Iya yeah. Masih antik teman-teman yeah. Kilometernya 35 ribu Mobilnya Alphard tahun 2016 nah, Jadi untuk teman-teman yeah. yang mau cari Alphard yeah. Boleh langsung ke showroomnya Mahardika Motor itu ada di Karawaci, nanti ketemu Bu Iyum ya Bu ya? Boleh, ya, ya. boleh. Yang penting mau beli tunai, mau dicicil boleh ya Bu boleh, ya? Boleh, boleh tunai, <laughs> boleh cicil. <laughs> nah ini mobil siap pakai ya Bu ya? Siap pakai, semua yang udah ready begini siap pakai. Udah siap pakai ya Bu ya? ya udah temannya, ready. Teman-teman gak kecewa nih, karena kecewa. di Mahardika Motor ini dia showroomnya mobilnya, ya saya bilang sih mobil-mobil premium yang ada di sini ya. Ya bu ya. Iya. <laughs> Oke ada stok apa lagi nih bu yang ini lagi dibersihin lagi baru datang ini Honda Jazz. Baru datang ya? Iya. Tahun? Tahun 2012. 2012. Iya Honda Jazz RS. RS. RS. Nah, ini cakep nih. Iya. Ini baru nyampe. Warna hitam lagi ya di bu. di salon ya. Uh -huh. Oh ini baru dapat baru ya. mau dirapihin ya bu ya dibersih bersihin ya bu ya. Iya. Kita rapiin full mesin-mesin semuanya, body luar dalam baru dipancang. Pokoknya teman-teman terima kinclong Betul, <laughs> siap pakai Siap pakai juga, yeah. luar kota, dalam kota pokoknya joss uh, ya Bu ya Iya yeah. nah, Harganya berapa nih Bu? Ini 145, 145 alamatnya ya. sama Karawaci Karawaci ya, JSRS uh, yes, Alamatnya RS. Peron, kota Tangerang Tahun berapa Bu? Saya 2012 2012 ya? Iya yeah. JSRS 2012, iya. harganya 145 juta. Kilometernya bu? Kalau kilometernya, waduh, kurang apa lah. Karena <laughs> ini nanti bisa dilihat lah. Karena ya belum nanti beres, kita lihat kita ya. Belum ini. Betul. Nanti hmm. karena baru dapat nih teman-teman, jadi kilometernya juga belum masih belum dilihat ya. Nah, jadi. jadi harap maklum. Mohon maaf untuk Betul <laughs> ini. sekali. Tapi basically memang di showroom Maharika ini semuanya mobil kinclong-kinclong Kilometer juga tadi saya lihat juga nggak iya, terlalu tinggi-tinggi banget iya, ya Iya Iya, iya Kilometer normal uh -huh. Gitu Boleh Ya. Nah uh, Terus kalau misalnya nanti teman-teman mau lihat-lihat stoknya Mahardika uh -huh. motor uh -huh. Nanti bisa langsung datang ke Karawaci Tepatnya di Jalan Imam Bonjol ya Nanti patokannya yeah di Megdi ya, McD ya? Sinta, iya. Betul, Magdi Sinta, 100 sekali. meter dari Megdi, betul sekali. Mumpung masih ada nih teman-teman, pokoknya stok-stoknya di sini itu mobilnya mobil premium. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nanti suatu saat mau cari mobil pajero, up, Alphard Ya Jazz nah teman-teman juga bisa ingat showroomnya Mahardika Motor nih. Ya, nanti Insya Allah kita Insya siap ya Bu ya. <laughs> Insya Allah kita siap ngadain ready. Ya nanti untuk kontak uh, person dan nomor telepon curungnya nanti kita cantumin di deskripsi motor ya Bu. Eh di Boleh. deskripsi YouTube-nya Ibu ya. Bu. Boleh. Betul sekali ya. Nah. Ada lagi mungkin Bu yang mau disampaikan atau mungkin kita nanti coba izin lihat-lihat ya Bu ya Boleh? mobilnya silakan. ya Bu ya. ya nah, kita silakan. apa interior-interiornya kita lihat ya Bu ya. ya. Oke kalau gitu hmm. untuk teman-teman dari Derosa Auto kalau misalnya mau beli mobil, datang ke Mahardika Motor Kalau showroomnya mau di review sama Derosa, Tinggal langsung klik di komennya aja Kalau gitu dari saya cukup sekian mungkin ya Bu ya sama, -sama. Iya, terima ya. kasih banyak Terima kasih ya. Jangan okay. lupa <laughs> Beli mobilnya ke Mahardika Motor Dan juga langsung tanya-tanya ke Mbak Iyem Boleh Special price nanti harganya dikasih ya Bu Iya, siap ya? Oke. Okay, kasih gitu. yang terbagus Kasih yang terbaik ya Tinggal ya. ya. gitu Terima kasih banyak, Terima ya Bu. Kasih ya, banyak, ya, ke teman-teman ya. YouTube yang ada di seluruh Indonesia. Ya, wabila itu hidayah, kita lanjut Sip. nanti ke showroom selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Sip.